Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, ayah bunda semua? Alhamdulillah di siang hari ini, di sesi yang kedua di hari Sabtu ini, dalam kegiatan festival webinar Cahaya Keluargaku 2020. Bersama uh, Andor Institute, kemudian The Logos Village, Stephen Genetic Intelligence, Lampabet, Fund Active Learning Tools, kemudian ada Nutri Club, dan Easy Homeschooling. Terima kasih untuk para sponsor yang memberikan kontribusi untuk kegiatan kita siang pada hari ini. Ayah, bunda, dan sahabat semua, siang hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang ketahanan finansial di tengah masa pandemi saat ini. Kontekstualnya saat ini kita memang berada di tengah pandemi, di mana... Kita harus memiliki satu sikap, satu respon, bagaimana kita bisa tetap bertahan, mengelola keuangan dengan baik, sehingga cash flow keluarga kita ini bisa tetap baik, lancar, dan tidak mengalami kendala. Bersama kita siang hari ini, Coach Adha Wahyudi, ya, beliau adalah seorang coach mentor, trainer UMKM, yang akan memberikan sesi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, rules kita adalah selama pemaparan materi kami harapkan untuk di mute ya. Jika nanti ada pertanyaan boleh bisa di unmute ataupun melalui chat WA yang eh chat uh, Zoom yang sudah ada di device ini. Kurang lebih sekitar 30 menit ke depan akan ada pemaparan materi, sisanya kemudian kita akan sesi tanya jawab dan nanti kita akan foto bersama dan setelah itu akan kita akhir dengan penutup. Baik, Coach Adha Wahyudi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih atas waktunya siang hari ini, bersama kita di kegiatan webinar ini. Ya. Ya, ya. ya. Silakan Coach untuk sesi materi pertahanan finansial atau financial resilient. Saya. Sudah tampil ya Oke, okay, sudah tampil di layar kita Oke, okay. okay, baik uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suaranya jelas atau enggak? Assalamualaikum ah, yes, warahmatullahi wabarakatuh Suaranya agak kurang jelas nih Oh, okay, okay, jelas. Oke, berarti saya terus. Coba dekatkan. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lebih jelas ya? Ya. Oke, okay, alhamdulillah. Eh, terima kasih, Yusuf Terima kasih eh, kepada semua pihak yang penyelenggara ya untuk acara eh, sharing pada siang kali ini. Tadi sudah disampaikan, perkenalkan nama saya Adha Wahyudi, domisili saya di Ciputat Tangerang Selatan. Betul, saya memang eh, sudah tiga tahun terakhir mendampingi para UMKM di kota Tangerang Selatan dan sekitarnya untuk eh, eh, pengginaan, pendampingan usaha. Usaha eh, pribadi, saya ada digital marketing, ada pelatihan-pelatihan, dan juga produk-produk UMKM pemasaran Okay. Tidak panjang lebar, uh, langsung uh, kita coba uh, sharing Jadi saya berbagi aja, begitu Bapak-Ibu Bukan untuk menggurui Tapi kita coba untuk uh, sharing bagaimana kita bisa mempertahankan uh, Atau uh, ketahanan finansial ya di masa pandemi Seperti Bapak-Ibu ketahui, semua kita sudah 8 bulan uh, Lebih ya, 8 bulan terkena pandemi ya semua pun e, merasakan ya jadi bukan hanya bukan hanya kita begitu tapi e, negara ini e, bangsa ini dan seluruh dunia merasakan baik e, perusahaan besar maupun perusahaan e, kecil bahkan kita e, saya di UMKM juga merasakan dampaknya ya nah lalu bagaimana sih begitu e, kita agar bisa bertahan e, karena kata orang, untuk maju saat ini agak berat gitu ya, bertahan saja sudah. Alhamdulillah gitu, atau sudah uh, sudah cukup oke. Okay. Nah, oke, okay. oke, okay, Bapak Ibu, uh, saya mulai dari uh... bentar. Skrimnya kok nggak bisa jalan ya? Oh, iya. Oke, okay. saya mulai dari Tentunya kita cek uh, Finansial atau keuangan Anda saat ini Jadi Bapak-Ibu uh, Mungkin Bapak-Ibu penghasilannya Dari ada yang dari bekerja Ada yang dari usaha, bira usaha, Atau dari manapun ya Jadi Bapak-Ibu uh, penghasilan itu Tentunya dari dua sumber itu ya Baik uh, kita melahirkan Uh, usaha atau kita memang bagian dari usaha tersebut ya uh, yaitu karyawan gitu ya. nah, kita cek nih cek lagi kondisinya uh, penghasilan dari mana saja. Nah yang paling pertama ya yang saya mau sampaikan adalah yang pertama adalah yuk kita sama-sama lacak pembelanjaan mulai dari sini dulu ya, Jadi kalau saya langsung mulai nih jadi yang pertama, identifikasinya adalah lacak pembelanjaan Bapak Ibu. Hmm. Jadi, untuk mempertahankan eh, finansial, gitu ya, eh, ketahanan untuk diri kita, ya, coba lacaknya pembelanjaannya. Bagaimana cara melacaknya? Ya, Bapak Ibu, eh, coba, eh, coba diperhatikan lagi pembelanjaan yang selama ini dilakukan. Yang tadinya mungkin di sebelum masa pandemi kita uh, ya stabil ya uh, Pendapatan stabil, uh, penghasilan stabil, baik karyawan maupun uh, usaha Teman saya, rekan saya ada yang saudaranya itu bekerja ya Dia sudah uh, manajer di sebuah perusahaan Jadinya kalau tidak salah di atas 10 juta begitu 15 jutaan dia cerita kemarin. Sekarang oleh perusahaan hanya diberi uh, kompensasi satu juta, saya kaget. Ya. Jadi yang gaji normalnya sebelum pandemi itu gajinya adalah atau penghasilannya ada 15 jutaan, sekarang hanya satu juta. Sehingga untuk makan saja uh, cukup sulit begitu. Apalagi ditambah dia punya angsuran uh, rumah, angsuran kendaraan, dan lain-lain. Ini sangat memperhatinkan ya Bapak-Ibu ya. Jadi uh, ini dirasakan oleh semua, termasuk saya lah, semua merasakannya. Jadi kita, uh, artinya apa, dengan penghasilan sebesar itu atau sekecil itu, tentunya kita harus uh, mampu pintar-pintar uh, mengelola keuangan kita ya Makanya saya mulai awal dengan Lacak pembelanjaan Jangan sampai pembelanjaan yang selama ini Mungkin Bapak Ibu eh, apa ya Tidak atau kurang perhatian Coba yuk lacak lagi eh, pembelanjaan Misalkan Mulai dari kebutuhan harian Kebutuhan eh, dapur Kebutuhan cuci-cuci eh, Atau apa ya Saburin, segala macam Coba dicek lagi Termasuk kebutuhan yang Ya itu itu primer ya. ya, yang sekundernya apa gitu ya, yang kebutuhan-kebutuhan yang dirasa ya jajan-jajan, bertemu dengan orang, yang tadinya kita anggap biasa gitu ya, ya termasuk ketika kita bertemu teman, ketemu saudara atau komunitas kita datang gitu ya, Nah itu pengeluaran-pengeluaran itu kadang-kadang kita tidak cek tuh, nggak e, terasa ngopi-ngopi saja santai sudah dua ribu gitu ya, nah itu kalau sekali, kalau sekali tiga kali. Kalau belum lagi sebulan, nah itu harus diperhatikan karena itu akan menggerus tentunya e, tabungan kita. Ya, syukur-syukur e, memang kondisinya kita punya penghasilan stabil. Tapi stabil pun, e, ketika dalam kondisi saat ini, gitu ya, tentunya akan e, menggerus. Ya, oke, itu dulu yang poinnya. Jadi ngacak lagi e, pembelanjaan e, Bapak Ibu, semua ya. Baik itu keperluan uh, buat anak, keperluan untuk uh, apa ya? Ya, perbaik maintenance rumah, AC segala macam, termasuk maintenance uh, kendaraan atau apa itu, itu dikontrol sedemikian rupa sehingga keluar angka-angka yang real gitu ya, yang selama ini ibu nggak kontrol atau bapak ibu nggak kontrol. Nah, gimana caranya sampai uh, bisa? Ini kita kontrol ya. Oke, selanjutnya, di yang kedua adalah memotong biaya. Nah, memotong biaya artinya apa? Tadi setelah kita tahu pengeluarannya misalnya berapa. Kita ambil contoh aja deh ya. Pengeluarannya misalkan ini misalnya aja, 10 juta. gitu ya. Nah, biasanya kebutuhan itu yang gak bisa diganggu gitu, itu 10 juta. Dia coba dikontrol lagi. Costnya dipotong eh, biaya mana yang bisa di kurangi begitu, diminimalisir yang tadinya kita mungkin karena belinya banyak biasanya kita boros atau yang biasanya kita di dalam lemari Es komplit ya kita komplit ya beli ya untuk satu bulan ada buah-buahan, ada minuman, ada apa yang dikontrol lagi dicek lagi termasuk ya kebutuhan-kebutuhan lain gitu ya yang eh, kiranya tidak terlalu eh, urgent ya. Gitu ya, atau bukan primer lah sifatnya Kalaupun dengan sifatnya primer Tentunya itu juga harus dikontrol Jangan sampai terkadang Bapak Ibu ya uh, ya Ini di rumah pengalaman pribadi juga terkadang Itu di dalam lemari S gitu ya Ada yang sudah dibuka gitu ya Sampai minggu depannya, bulan depannya ya Akhirnya kebuang gitu ya Karena masak sekali gitu ya uh, Akhirnya kebuang Padahal itu Misalnya, kalau dikumpulkan per pekan atau per bulan, itu lumayan. Deh. Sekali buang, ternyata sekarang masih besar juga, di lemari bahas ya. Artinya, banyak, entah itu bumbu, entah itu apa-apa ya. Jadi, itu coba di pos oh, seperti itu bisa juga kita perhatikan. Artinya, hati-hati itu -hati jangan sampai itu menjadi hal kecil sekali ya. Nah, tapi ternyata itu juga bisa mengganggu. Kita punya ekonomi penghasilannya. Ya, itu, jadi hobi-hobi ya termasuk nih, yang punya hobi-hobi juga harus dikontrol nih. Jadi jangan sampai hobi-hobi eh, kita eh, Ya mungkin hobi gak masalah ya, Bapak ibu, selama kita ada budget ya, hobi beli buku, good. hobi apa begitu itu bagus lah Atau refreshing, mancing, atau apa Itu enggak masalah Selama Kondisinya stabil Selama kita punya Budget yang cukup dan Sudah terkontrol ya Ada budget primer, ada budget Untuk jalan-jalan, semua sudah terkontrol lah ya Tapi kalau memang sekarang agak sulit, apalagi ada pengurangan begitu secara uh, uh, penghasilan salary dari kantor atau dari penghasilan, nih, karena saya banyak sekali menemukan di uh, umkm begitu uh, atau teman-teman malah penghasilannya atau uh, penjualannya menurun. Ini tentu saja mempengaruhi daripada kita punya uh, penghasilan ya pemasukan. Oke, okay, jadi yang nomor dua itu. Nah, jangan sampai uh, kita defisit, kita tuh habis terpotong sama tergerus. Ya, kita kaget gitu ya, lihat uh, tabungan kita. Wah, ternyata uh, berkurangnya drastis, sedangkan uh, kebutuhan itu tidak bisa kita hindari. Ya, okay. nah, sehingga uh, finansial kita uh, mana? Ininya tidak terkontrol lah ya, savingnya termasuk dalam usaha atau segala macam itu perlu kita uh, kontrol lah ya. Oke, okay. yang ketiga, bapak ibu selanjutnya adalah hilangkan hutang nol ya. Wah, dalam kondisi eh, saat ini kok disuruh hutangnya dihilangkan? Jelas ya bapak ibu ya. Dalam kondisi apapun ya memang eh, sedikit demi sedikit ya baik hutang e, secara e, yang wajib ya, biasanya pihak ketiga atau, atau bank, biar gitu ya, bank, atau kemana, itu sudah itu pasti ya, itu sudah pasti memang harus e, dibayar setiap bulan. Gitu ya. Tapi ada juga mungkin e, hutang ke kanan kiri, atau teman kantor, atau teman bisnis, rekan bisnis, supplier, atau reseller, nah, itu juga harus mulai dihilangkan pelan-pelan. Bahasanya adalah bahasa komunikasi aja, silahkan dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai ini menjadi apa ya, gali lubang tutup lubang gitu, sehingga ini menjadi semakin berat gitu ya. Kalau memang harus dirasa ada yang perlu dijual begitu, itu juga bisa ya, dikondisikan gitu untuk menutupi. Artinya apa? Dalam kondisi eh, saat ini memang cukup sulit, gitu ya. Jadi, saya eh, banyak mendapatkan eh, cerita begitu. Eh, kemarin saya juga bertemu di daerah Tangerang Selatan, dia pengusaha pulsa. Dia jual pulsa dia eh, eh, manajer area di gitu, marketing wilayah Tangerang Selatan, bahkan dia eh, Indonesia, eh, dia bilang jualannya. Tadinya konsep dia per hari eh, paling sedikit 80 juta sampai 100 juta. Dia sewa ruko gitu, dia ruko ya sampai akhirnya sekarang e, bisnisnya zero. Lebih baik itu kemarin tuh kita pertemuan, dia mau menjadi selera. Kamu entah itu mau jualan apapun ya, mau memasarkan yang menurutnya sepuluh dua ya, puluh ribu juga enggak masalah karena sudah merasakan betul. Jadi levelnya di pondok cabut ya. di sini ada e, daerah pondok cabut, ke delapan terbangnya dia rukunnya dia tutup terus dia uh, rumahnya kreditannya juga nggak bisa bayar, akhirnya ini semua sekarang dia ngontrak. ini nyampol, Bapak ibu. ini saya dengar langsung ke orangnya kemarin sore, gitu ya. kita bertemu, sharing. Uh, uh, akhirnya coba kita ketemukan dengan uh, ya satu dua orang biar atau ada jalan untuk bisa uh, bisnis, gitu ya, untuk pemasukan. karena sudah mulai ngontrak saat ini, ya tabungan sudah mengurus artinya ini bukan satu dua yang merasakan pandemi begitu ya, termasuk pengurangan karyawan kan besar besaran ya, sekian juta ya, saya datanya tidak pasti. Yang pasti adalah jutaan e, e, para pekerja sudah mulai menganggur begitu ya tertutup. Jadi pelan pelan hilangkan utang sehingga utangnya selesai juga tuh dengan ditutupinya ya bank ya Bang ditutupi dengan rumahnya segala macam akhirnya tertutup. Tapi gak masalah, bagi dia adalah yang penting semangat tetap uh, ada. Artinya setelah pandemi, ya, insya Allah ada uh, bersemi ya, setelah pandemi. Oke, okay, selanjutnya, nah salary juga. Nah penghasilan kan tentunya dari salary ya, tadi salary uh, ada yang dari usaha, ada dari salary. Salary kalau stabil, Alhamdulillah Bapak-Ibu kalau perusahaannya masih bisa memberikan uh, biaya stabil ya. Tapi kebanyakan ada yang dipotong 50%, dipotong 80%, karena tidak ngantor, karena uh, ya, di rumah ya, gitu. Kepada tes, begitu ya? Nah, selanjutnya, poinnya yang keempat adalah setelah kita tiga, satu dan uh, sampai tiga tadi. Nah, poin keempat adalah hasilkan lebih banyak uang, tentunya ini, ini yang paling utama, gitu ya. Jadi, itu hasilkan lebih banyak uang, dari mana begitu? kalau memang sudah bekerja dipotong 50% yang tadinya tadinya 20 juta jadi 10 juta padahal kalau bicara yang tidak bisa atik misalnya eh, pembayaran eh, biaya ya kos yang harus dibayar misalnya 15 juta berarti kan udah ber minus 5 juta tuh, di luar dari makan atau apapun keluarga nah itu bagaimana solusinya begitu ya itu mau tidak mau kan tadi biasanya memperbesar hutang, gitu atau menambah hutang atau uh, mulai berani mengutang yang tadinya tidak berutang. Nah makanya mulai kalau memang ada aset tadi kita sampaikan bisa dijual untuk menutupi. Tapi aset yang kira-kira tidak dipakai ya, misalnya punya alat olahraga atau punya sepeda gunung yang atau sepeda apa yang yang gak dipakai gitu ya, nah, atau yang punya double dua segala macam yang itu, itu bisa menutupi pelan-pelan ya. ada yang sepeda 50 juta 50 juta 100 juta ya sepeda juga itu bisa juga di uh, ini ya buat menutupi selanjutnya uh, tadi hasilkan banyak uang ya kalau untuk uh, karyawan ketika salary sudah dikurangi ya pasti yuk mulai coba berbisnis bisnisnya apa ya mulai dari mana saya belum pengalaman sama sekali nih belum ada, belum pernah usaha, uh, usaha mulai dari mana, bisnis apa yang cocok? ya banyak, bapak ibu. Jadi uh, banyak peluang di masa pandemi ini sebenarnya. Saya di awal-awal waktu pertama kali bisnis atau usaha saya uh, trending kan otomatis itu ya, uh, Maksudnya panggilan-panggilan uh, juga -panggilan gitu ya, yang offline sudah tidak ada, terus juga uh, ada usaha-usaha di rumah nih, uh, istri ya uh, jual. Silvia Collection kita jual pakaian juga karena kampusnya tutup saya sambil kampus buin bapak ibu jadi kampus tutup eh, otomatis eh, toko pakaian saya juga tutup begitu ya gitu yang banyak bergeser ke online ya, gitu ya sedikit demi -sedikit, sedikit nah jadi mulai dari mana ya mulai dari yang kita punya aja resource nya modal berapa tanpa modal pun bisa ya di sini juga ada Pak Yusuf kan eh, memiliki produk ya Pak Yusuf ya ada lampa bed, nah itu juga mungkin bisa menjadi e, jalan ya jadi e, alat edukasi, kalau nggak salah Pak Yusuf memiliki produk itu ya gue aja, ditanyakan bagaimana cara e, agar saya punya penghasilan misalnya 5 juta, 3 juta, atau 10 juta dalam sebulan Pak Yusuf insya Allah bisa memaparkan tuh e, bagaimana dengan penjualan berapa ya, intinya apa? intinya ada kemauan, intinya apa? intinya silaturahmi ya jadi semua bisa tuh. Jadi bisa jadi dari nol. Jadi kalau kata orang wah perlu modal mas, nggak oh, perlu juga. Jadi saya juga banyak jual produk-produk WBM tidak perlu modal. Ya. Jadi eh, yang penting adalah kita mau memasarkan. Dengan cara apa? Bisa dengan online ya, dengan Instagram, eh, Instagram Story, eh, WA Story, eh, w, eh, WA eh, itu ya bisnis segala macam atau eh, Facebook group dan lain-lain. Coba pelajari, banyaklah dengan cara Youtube Bahkan sekarang saya sudah mulai Atau teman-teman yang lain juga sudah mulai menambah ke uh, TikTok bisnis ya Jadi Bapak Ibu, jadi bisa dipergunakan tuh Jadi semua bisa dipergunakan Jadi uh, di sini ada UMKM Dia bingung uh, Istrinya jualan Jualan uh, kuliner uh, Gitu ya uh, Kena dampak juga sedikit ya Karena dia di kantin Di kampus, kampusnya tutup, kantinnya uh, Stop tapi suaminya ternyata bisa uh, lukis, lukis apa? Lukis dinding, jadi bisa lukis dinding, gitu. jadi uh, beliau bisa melukis uh, dinding. Yaudah, datangi uh, silaturahmi di komunitas. Akhirnya dia uh, menceritakan, ya lumayan, mulai dikenal. Selanjutnya, apa lagi? Dia uh, kami sarankan, uh, coba buat YouTube gitu ya, TikTok, coba. Uh, anda gitu ya, yang mau mulai dari free juga nggak apa-apa, atau dimodalkan cat gitu, puas sama resto-resto uh, yang masih maju gitu ya, karena resto-resto uh, masih ada juga yang, uh, yang kecil-kecilan, mulai bertumbuh juga di sini. Itu belum tapi lagi, di tapi diutuhkan gitu ya, YouTube kan. Nah, sampai jadi, baru nol sampai jadi lukisannya, dan di share ke grup, grup atau di sosial media, sehingga dia punya atau yang namanya mulai itu market, nah, akhirnya desain, eh, termasuk mendesain akhirnya dia merambang nih background kita kan gandang-gandang nih zoom ya, kita tuh sekarang zoomer ya jadi eh, backgroundnya ada yang mau buku, gambarnya, itu dindingnya bisa digambar oleh eh, rekan saya gitu, jadi ada tuh usaha-usaha nah, begitu ya, jadi banyak saya waktu di awal malah jualan APD saya jualan masker, saya jualan hand sanitizer jadi 3 bulan pandemi itu Maret, April, mei saya jualan itu aja tuh. Itu alhamdulillah, Bapak ibu, karena dulu belum ada yang eh, bah, belum terlalu banyak handling itu, saya jualan tuh. Mulai nah, hari semanis kirim ke Palembang, ke Palu, ke, eh, ke mana lagi dia banyak lah ya, dikirim ke mana-mana. Nah artinya apa? Mulai dari, pertama saya itu produk punya orang, jadi saya nggak, saya hanya kenalan gitu ya, terus saya nggak lihat fisiknya hanya di packing sendiri oleh beliau, saya hanya butuh uang aja, nah, transfer ke saya, saya ambil selisi, lumayan Bapak Ibu nah, ya. Kalau kita ambil per botolnya sepuluh ribu aja, waktu itu penjualan saya ratusan botol ya, tinggal bisa dihitung ya Artinya itu bisa dilakukan Terus yang paling simple, yang paling sederhana kalau saya sampaikan ke para UMKM Atau yang belum punya produk, kita tadi reseller Atau paling simple lagi apa, bukanya da langsung dari rumahnya saya punya rekan namanya Pak Ari ya Pak Ari uh, dia uh, jebolan atau kerja dari uh, Angkasa Pura uh, dari Garuda uh, dia uh, selesai uh, kerja uh, dia tinggal di perumahan uh, dia bingung mau usaha dari mana terus usaha apa akhirnya ada yang tetangga gitu ya, tetangga pengajian atau tetangga arisan Pak Ari saya mau lisan ke di mana ya dia bilang saya aja nah, dia jawabnya begitu kenal dia nggak tahu nggak punya usaha. Akhirnya dia uh, pulang dari rumah, kisirnya bilang, rumah, kalau gitu, uh, buat yaitering, ayam bakar, gitu. Nah, selanjutnya, sehingga Drogh sekarang terkenal ayam bakar, ya. Ayam bakar jami. Kenapa ayam bakar? Dia bilang, paling tidak beresiko. Kenapa? pak nah, iya, dibakar kalau gosong, ya emang ayam bakar, katanya. Ini kan gosong, ya, namanya ayam bakar, ya, resikonya, ya, nah, kalau belum-belum gosong, ya, namanya juga ayam bakar, ya, ini. Gitu ya. Jadi kurang lebih tidak ada risiko, sehingga dia sekarang jualan lumayan besar dan menjadi mentor di UMKM. Dan besar juga usahanya, jadi di daerah BSD ya. Jadi penjualannya ke perumahan, -perumahan alam sutra, bahkan eh, dia bikin catering pakai bus gitu ya, eh, ada yang butuh tumpeng-tumpeng kan biasanya beda ya. Terus tapi menunggu tamu itu kan lama, akhirnya keras. Dia siapkan itu tumpeng hanya untuk Seremonial, eh, potong, tapi dia siapkan per tumpeng tumpeng kecil yang mini mini, nah, itu keren banget tuh. Nah, dijualnya di daerah BSD itu ee, menarik tuh. Nah, akhirnya dia pakai lagi packagingnya apa? packaging kotaknya pack pakai semacam kantong hoodie menarik lagi, value nya naik lagi. jadi per itu bisa 50, 70 per ee, satu katri, satu ee, bus ya, yang biasa menukennya 30, 40 ditambah value lagi, tambah kantong karena BSD marketnya Pakai 70000 100000 satu kantong gitu ya. Kan? Keren banget tuh. Usahanya berjalan. Artinya apa? Semua bisa yuk, e, silakan, Bapak Ibu, yang e, mulai dari yang terkecil, usaha apapun, menjadi reseller, menjadi lori yang di depan e, e, yang ada di rumah kita ya. Simpelnya lagi kalau saya sampaikan, e, yang mau usaha, kita anak muda, saya bilang, simpel aja. Di rumah ada meja nggak? Ada. E, ada kompor? Ada. Oke, okay, uh, modal berapa? Oke, okay, uh, beli domin, satu bulan berapa? Lima puluh ribu, tujuh puluh ribu. Oke, okay. udah buka di rumah, udah selesai, langsung buka domi. Itu satu dua bulan ternyata bisa sejuta dua juta juga, ya, bu. Ya. Jadi penghasilannya dengan Indomie ya. Atau sih kalau kita bicara uh, menu dari restoran -restor yang besar juga ya, dari Bandung, dari ada ya, WhatsApp ya ada termasuk ya, mas Bujangan atau apa? Uh, abnormal ya, ya, Menu utamanya adalah indomie bapak ibu ya, jadi penghasilannya, ya itu tadi modal 100.000 ribu pun sebenarnya usaha itu sangat sangat bisa ya, dengan mengeluarkan meja di rumah, kasih taplak dikit, kasih kompor, selesai tuh. itu, itu nggak perlu malu bapak ibu, ya, itu berkah insyaallah. Oke selanjutnya, itu tadi, ini gambaran aja, jadi kita harus mencari uang sebanyak mungkin ya. Uh, Agar pengeluaran bisa terkondisikan, begitu pengeluaran bisa penghasilan lebih besar daripada pengeluaran kita. Selanjutnya, yang kelima, nah, ini kita juga harus ada yang namanya dana darurat. Begitu, kita bisa terjadi, Bapak Ibu, ya, kondisi apapun, kita bisa terjadi, bisa sakit. Kita tidak sakit, pasangan kita pasangan tidak sakit, anak-anak eh, kita nah, itu cadangan perlu ada. itu ada ilmunya, ada Bapak Ibu, berapa persen dari eh, penghasilan Bapak Ibu atau paling tidak, ya silahkan masukkan aja <tuh>, celengan atau kemana ya, darurat lah ya semampunya, kalau dalam usaha, ya ada yang BKM saya menyarankan ada yang puluh ribu, sepuluh ribu, silahkan taruh aja tapi nggak terasa itu, kalau dibuka satu bulan, kalau memang nggak pakai juga lumayan gitu ya Anggap buang hilang gitu ya uh, Jadi memang uh, ditaruh Untuk emergensi Ketika ada apapun Pasti kita emergensi itu kadang-kadang Jangan sampai kita uh, akhirnya ya Menggadaikan atau pinjam Apa-apa uh, segala macam Itu, itu terjadi ya uh, Siapapun merasakan lah ya Berat memang Tapi ya kita harus tetap terus berjuang Oke okay, selanjutnya uh, Ya hitung ya Jangan ragu-ragu ya jadi sah walaupun penghasilan kita sedikit Tetap jangan ragu-ragu untuk uh, saving sedikit Untuk energiensi Berapapun taruh aja Jadi rekening yang uh, Boleh di rekening boleh di uh, jaringan atau dimana Taruh aja yang uh, Rekening itu tidak untuk utama ya, Yang tidak dilihat hati Oke okay. yang Terakhir adalah Bangun hubungan uh, Anda atau bangun hubungan kita ya, Bapak -Ibu. Ini Ini Uh, saya mengulas begitu ya uh, Tentunya teman-teman semua atau Bapak Ibu sudah tahu bahwa Menjalin hubungan itu uh, Menambah rezeki, menambah panjang uh, umur ya, silaturahmi Seperti hari ini dia juga sharing Akhirnya saling kenal Mungkin yang tadinya nggak kenal dengan Pak Yusuf, kenal dengan Pak Yusuf Yang tadinya nggak kenal dengan uh, Apa lembaga atau apa segala macam di sini Atau sahabat-sahabat semua akhirnya saling mengenal Itu penting Jadi saya banyak goal-goal bisnis Goal-goal termasuk hari ini saya baru saja mengisi di e, sebuah perumahan, kita gitu ada 30 UMKM, baru saja saya pulang, untuk perizinan usaha. Itu dari mana? Hanya kenal sekilas saja, Bapak Ibu. Di grup, e, dia menyapa, e, yaudah, ya Alhamdulillah, ya, artinya saling berbagi, baling, saling bersinergi, gitu ya, dalam kebaikan, insya Allah. Jadi, silaturahmi ini penting banget, bangun komunikasi. Sikap kita tetap dijaga integritas nomor satu, eh, boleh kita eh, eh, sempit gitu ya, secara keuangan. Tapi kalau integritas kita, branding personal kita eh, masih baik, sopan eh, sikapnya ke siapapun, eh, eh, terserah orang lain bersikap apa terhadap kita, yang penting respon kita tetap baik gitu ya, dalam kondisi apapun. Mungkin itu saja sih ya Bapak-Ibu, eh, sharing aja dari saya sekilas. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya Terima kasih saya, saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Adha Wahyudi Jadi sebenarnya harus berani untuk mengeksplor diri juga ya? Yes, potensi masih banyak dalam diri kita Potensinya masih banyak sekali yeah. Ada ilmu peluang Yes. peluang atau perluang <laughs> nah, perluang menghasilkan uang ya jadi e, intinya jangan pernah berputus asa terus kita apa namanya bergerak ya seperti tadi e, mau usaha salah satu tips tadi ada materi menarik ya di poin nomor empat ya bagaimana kita bisa menghasilkan uangnya jauh lebih banyak hmm. kalau tadi sebelumnya mungkin channelnya untuk kita pendapatan melalui usaha kita pekerjaan kita gitu ya sebagai seorang employee misalkan begitu nah di masa pandemi ini mungkin kita harus kreatif nih apa yang bisa kita berdayakan sehingga ini bisa menjadi satu nilai jual yes. bahkan eh, ini pengalaman boleh share sedikit gitu ya ternyata yes. untuk menjadi mental pengusaha itu ya ilmu peluang bener ada yes. ada tukang servis datang ke rumah service AC gitu ya betulin betulin betulin. Nah itu kalau kita punya ide entrepreneurship, pak itu bisa menjadi pengusaha tuh bisa buka jasa servis kulkas ataupun AC. Walaupun kita nggak punya ilmunya, gitu cukup uh, kasih tahu sama apa namanya mekaniknya, pak. Nanti kalau saya bisa minta tolong, boleh ya bantu saya ya. begitu Saya bantu pasarkan. karena ini nah, bisa menjadi langsung. Betul. Nah, yang saya tangkap bahwa modal ini ada dua nih, coach. Ada modal usaha itu ada dua. Ada modal yang memang kita kita keluarkan secara kita pribadi, ya, kalau kita punya uang, punya tabungan punya tenaga. Tapi juga modal itu ternyata bisa ada di orang lain. Tapi syaratnya adalah kita menjadi orang yang terpercaya, trusted nah itu bisa menjadi modal juga tuh salah satu kuncinya jalannya adalah tadi banyak-banyak silaturahim ya. ya begitu silaturahmi ini bisa membuka channel-channel kita nih luar biasa menarik sekali bagaimana membuka wawasan membuka ide kita untuk bisa lebih kreatif lebih inovatif dan bagaimana kita lebih berdaya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih lagi di saat-saat yang penuh keterbatasan ini baik sahabat ayah bunda Uh, barangkali ada hal yang mau ditanyakan ataupun sharing, ya jadi saya perlu sampaikan bahwa Pak ada Wayudi atau Pak Wahyu yang biasa dipanggil atau Pak Adha ini adalah mentor di UMKM, ya beliau cukup lama sekali uh, apa namanya, saya juga cukup kenal lama dengan beliau uh, urusan bagaimana membuka bisnis, membuka ya itu Z lah, dari A sampai Z urusan bisnis ini beliau cukup punya ini pengalaman nah, sayang sekali nah, ini kita manfaatkan kesempatan beliau yang sedang meluangkan waktunya bersama kita nih untuk berbagi ilmu dan berbagi manfaat. Kami buka pertanyaan, sesi pertanyaan jika ada yang mau bertanya ataupun sharing silahkan langsung saja di unmute. Oke, okay. ada yang mau bertanya? Silahkan, kalau ada yang mau bertanya, kalau enggak kita sudah yes. Oke, okay, oke. Okay. Uh, nah, apa-apa sambil menunggu berangkat, oke okay, ini ada pertanyaan nih. Dari Ibu ER Herawati. Oke, okay, pertanyaannya, sebentar tadi tertutup. Oke, okay, kita buka di chat ya. Bagaimana kita tahu jenis usaha yang akan kita jalankan itu cocok untuk diambil karena saat ini banyak sekali iklan reseller Baik di Instagram atau FB yang mengajak kita untuk bergabung Agar kita tidak terkesan coba-coba yang akhirnya semua tidak berjalan Nah menarik sekali nih pertanyaannya nih Ini tadi nih apa yang disampaikan oleh Coach Wahyu nih bahwa peluangnya sekarang luar biasa karena sekarang orang tuh coba Ber, menggeliat bertahan ingin survive jadi apapun coba diusahakan tapi kita sebagai seorang yang mau mulai usaha ini khawatir nih terlalu banyak yang diikuti akhirnya tidak tidak fokus jadi setengah setengah ini gimana nih tipsnya nih coach ya oke okay. bagus ya pertanyaannya ya dari gua ya suara oh ya suara saya jelas ya Ya, jadi eh, sekarang memang betul banyak sekali peluang eh, bermunculan, begitu ya. Ya, semua menjajaki memang eh, ke arah untuk eh, berbisnis ya. Tadi itu eh, yang pengangguran eh, mulai merambah juga ke dunia bisnis otomatis karena mencari pekerjaan saat pandemi rasanya sulit ya. Jangankan eh, cari pekerjaan, begitu yang sudah bekerja aja dirumahkan, begitu. Nah, otomatis banyak sekali. Eh, hal yang masuk, terutama kita di grup peluang-peluang uh, bisnis segala macam. Nah, agar tahu bahwa mana sih yang uh, potensi, gitu. Sebenarnya, semua bisnis punya potensi. Jadi semua itu bisnis punya potensi yang pasti adalah kita, ya jajaki aja dulu. Pertama kita jajaki, kalau memang itu sahabat kita, ya bagus. Berarti kalau sifatnya sudah atau sudah amanah, sudah kita tahu secara personal Ya bagus, tinggal kita minta Dasarnya apa sih? Produknya, produk knowledge kita pahami Bisnis plan-nya atau uh, keuntungannya Sisi simpelnya saja produk kita pahami Keuntungannya berapa persen Pinya, misalnya untuk Pinya 20% memasarkan ya sudah Kalau kita tanpa modal, udah menjalankan Pasar saja Nah, lalu uh, bagaimana ya uh, Yang mana yang harus saya pilih? Banyak banget nih Ya, yang manapun silahkan, gitu ya. Boleh satu, boleh dua. Oh tadi akhirnya nggak fokus dong, Gak masalah. Untuk di awal kita, apalagi yang belum pernah berbisnis, itu gak masalah. Yang penting menjalankan dulu. Pointnya adalah ee, uang. Jadi kita hmm. harus, kalau saya diajarkan elementary saya, kosparan. Pointnya adalah mata duitnya dulu. Jadi uang aja dulu. Jadi pointnya kita harus uang dulu berapa target yang uh, kita mau uh, dapatkan, misalnya 5 juta atau 10 juta per bulan ya pokoknya itu aja, dari jualan apapun oke, okay, resipnya kita nggak ngerti, ya belajar pada ngeliatnya, uh, saya dito oh apa nggak dikatakan kita nggak fokus, nggak masalah karena itu untuk bawah, itu untuk membiasakan diri karena Bapak Ibu, percaya atau tidak, kalau Bapak Ibu menanyakan terus, sampai kapan pun tidak akan berbisnis Sampai kapanpun tidak akan buka eh, teman saya dari zaman dahulu kala, itu ya. dari kantor lama sampai detik ini kalau memang nggak usah ya nggak usah juga, begitu. Karena memang selalu ditanya. Jadi bisnis itu bukan ditanya ya, tapi diperaktekan ya. Jadi bisnis itu memang harus dipraktekkan Mulai dari yang terkecil menjadi reseller tadi, nggak apa-apa. Mulai dari modal. Nah, selanjutnya nanti terbiasa bagaimana belanja. Terbiasa bagaimana komunikasi lewat handphone, lewat WA, lewat call dengan supplier kita atau teman kita Tadi distributor kita Selanjutnya juga dengan customer Bagaimana kita terbiasa dengan beriklan Bagaimana kita berani membuat update status uh, produk Mulai dengan kita membuat akun bisnis kita Misalnya akun bisnisnya apa Misalnya Ibu Air boleh aja uh, air shop atau apa gitu Silahkan ya nama anak, nama bebas saja ya, aja ya uh, Monggo aja sehingga kita varian e, produknya apa Lebih bermain gimana kuliner boleh apa boleh Yang penting adalah e, branding juga dibangun Tadi itu brandingnya misalnya Brand kita apa, tapi jualannya apa Nah, lambat- laun kita terbiasa dengan e, posting di Instagram, Facebook Terbiasa, bikin konten juga mudah juga Bikin caption keterangan dari flyernya e, juga nggak mudah oh, Dengan penuh dengan copywriting dan segala macam Selanjutnya sudah posting sudah ada yang chat nanya-nanya Bagaimana kita mengkondisikan, menjaga emosi kita, ternyata banyak sekali Ini keluhan para ibu-ibu atau para pengusaha kok. saya bisnis, eh, ini ya. Sering, yang nanya sepuluh orang Tapi yang beli satu aja kadang-kadang enggak, nah, tapi ada yang salah gitu ya, ya Jadi, eh, dia lagi, nah itu kan bagus tuh Jadi terbiasa, oke okay. Tapi kita jangan baper. tapi kita langsung belajar Kenapa ya, cat saya jangan-jangan Nah, ada tuh bukunya, atau ada pelajarannya, bagaimana cara menjawab dengan baik, bagaimana uh, chat. Nah itu itu ada kelas yang tersendiri tuh, menjawab cip chat. Nah, judulnya cip chat uh, customer, gitu kan? Itu kan udah hot ya, Tinggal closing aja, sudah 80% interest untuk beli, tapi kadang-kadang ada closing, gitu ya. Nah, itu juga perlu dipelajari. Chatnya sudah dibuat beratnya, standar chatnya sama, jawabannya sama, itu sudah harus disiapkan, Bapak Ibu. Jadi, bisnis itu uh, ya konkret ya. Jadi memang harus disiapkan, begitu jawabannya Jadi enggak lama Oke, okay, nanya rekening aja kita bingung nah, Buku semua mana enggak? Ya? Buku ya? atau enggak? Nah itu kan Kalau sudah jelaskan langsung pasres kawan cepat Oke, okay, variannya apa aja nih? Ada 10 Oke, okay, uh, kepentingannya apa? Atau Bu, saya mulai produknya uh, ada varian apa lagi? Cek IG saya Ini IG-nya. Share, share langsung produknya Selesai Lihat yang di produk Harganya Isinya, spesifikasi produknya, sudah Tanya lagi, oke okay, bu, minta nomor rekeningnya Minta nomor rekening juga jawabnya cepat Semua responsif Ya, Dia ya, posisikan kita sebagai pembeli <laughs> loh, ya. Kalau ada ini, lihat gak sih kalau jadi banyak lama Jadi serius, bu jadi, jadi, jadi, jadi bisnis itu semua bisnis terukur ya Semua bisnis itu terukur Jadi kalau corong, saya selalu menentukan bisnis corong kalau kita ada yang namanya sepuluh, paling tidak kalau sebuah Itu sudah bagus nah, Bisa jadi Bisa uh, jadi Bisa jadi Baru nanya-nanya harga Bisa jadi harganya ketinggian Bisa jadi kemurahan Makin juri Ini bener gak sih murah banget Banyak 5.000 gitu ya Jangan-jangan ini -jangan, akhirnya akhir apa nih gitu ya? Jadi memang harus di ini Makanya kenapa dalam kita status, ada namanya kalender konten Kalender konten itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Itu kita sudah buatkan untuk bulan depannya Contohnya, kita belanja jus Oke, kita contoh jus aja ya Ke pasar Nah itu kita lagi belanja di pasarnya itu di foto Itu bisa jadi konten Dengan didesain sedikit Selanjutnya, lagi ngejus di rumah Oke, kita foto juga dokumentasikan Bisa video, bisa foto Tapi yang bagus ya, sudah didesain sedikit rupa Selanjutnya apa lagi? Uh, uh, dimasukkan ke botol, botolnya hijenis, sudah dibersihkan, segala macam tambah label, itu konten semua tuh Jadi Bapak Ibu nggak pusing tuh, uh, konten itu kadang-kadang kita pusing Kalau sehari satu itu pagi-pagi mau ngapain ya kontennya ya Ya mut mutan apa itu ya, kalau kita, uh, kita kan modi juga ya, atau bukan modi ya uh, Sibuk produksi, makanya siapkan konten itu ya saya juga membantu para UMKM membuat konten itu ya Jadi yang sibuk sekali yang nggak bisa membuat konten Saya siapkan 30 tuh biasanya Kalau yang udah mulai produksi-produksinya uh, sulit nah, Saya sudah bantu itu uh, uh, Membuatkan konten buat teman-teman gitu ya Dengan copywriting, hashtag, dan lain-lain ya Nah itu, oh, ibu. jadi mulai saja dulu Jadi poinnya kalau ada hashtag, mulai saja dulu nah, Bisnis itu mulai aja dulu setelah mulai nanti terpoleskan biasa menjawab akhirnya ih seneng ya bisa jualan sebulan ini sejuta itu berapa sih seratus ribu ya nggak masalah pelan pelan pelan pelan terbiasa sales mulai terbiasa komunikasi dengan orang terbiasa mental kita terbangun karena untuk eh, eh, ada status aja mentalnya tuh berat Ibu, kalau nggak terbiasa ada status berat nawarin orang tuh berat karena karena ilmu marketing itu enggak ada yang, ya apa ya ada ilmu yang pasti ya. Jadi yang Ya harus belajar terus gitu ya Silahkan, sehingga terjadi cash flow Terjadi cash flow uh, Terbiasa, oke okay. Akhirnya lama-lama, oh sudah terbiasa ini kita 5 juta, 10 juta, 20 juta Terbiasa tuh, yang tadinya biasa Dari kantor cuma nerima uang Misalnya 10-15 juta, kok udah pernah Rekening saya isi 20 juta ya Setelah di-prim tuh, oh, walaupun untungnya Misalnya hanya 30%, 20% Terbiasa, terbiasa, terbiasa menjadilah kita mentalnya mental apa ya ya sudah mental uh, uh, entrepreneur ya berjuang dan lain-lain sehingga uh, ya itu berulang untuk lama-lama konsingan -lama, uh, tuh ada aja, setiap hari satu, satu satu satu satu gitu ya yang penting mulai aja dulu gitu itu sih poinnya, ibu er terima kasih mudah-mudahan menjawab ya baik terima kasih coach ada Wahyudi uh, inspirasinya jadi yang penting sekarang ini kita sedang melatih otot-otot entrepreneurship kita nih ya. Yes, betul. Supaya kita lebih lebih tangguh, lebih semangat, kemudian lebih mau belajar intinya. Mau belajar, belajar, dan belajar. Seperti kegiatan kita pada siang hari ini, kita ingin menambah pengetahuan, menambah keterampilan, sehingga kita bisa bertumbuh. ya, Baik bertumbuh dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan lain-lainnya. Baik, sahabat semua, apakah ada yang mau bertanya kembali? Ya, bisa melalui chat ataupun juga bisa langsung di-unmute. ada? Baik, Coach, uh, sebagai akhir di sesi kita siang hari ini, tadi sudah banyak tips lah, tapi uh, mungkin boleh apa namanya, diberikan satu closing statement untuk kita bagaimana mengelola keuangan ini bisa menjadi lebih ya kita intinya lebih lebih waspada, lebih hati-hati dalam mengelola keuangan sehingga kita bisa tetap kuat, bisa bertahan di masa-masa sulit seperti ini Oke, Bapak-Ibu, jadi tadi saya sudah menyampaikan ada 1-6 poin itu eh uh, kita coba mulai diperhatikan uh, terutama poin bagaimana kita di poin 4 itu bagaimana kita mendapatkan penghasilan tambahan begitu ya mulai dari manapun karena poinnya adalah di situ ya kalau kita tidak memiliki tambahan uh, biaya otomatis uh, uh, akan terus terus tabungan sebesar apapun terus saja sudah otomatis nah kita mulai mulai saja apa yang kita bisa Resourcenya apapun Uh, hobi masak ya masak nggak uh, hobi masak dipasang masak atau nggak bisa masak ya masakan orang pokoknya semua bisa selama kita ada kemauan jangan gengsi kalau ibu uh, ketika kita sudah berhasil kita akan bergengsi begitu ya jadi tetap uh, tetap mau berusaha tetap mau fokus tetap bergerak uh, dengan tentunya aktivitas saat ini kita jaga dengan protokol kesehatan juga ya uh, pertemuan pertemuan dan lain-lain Makanya kita bergeser, semalam juga saya uh, mengisi share di sesi uh, di uh, UMKM bahwa ya poinnya pemasaran sekarang bergeser ke online. Yuk mulai bergeser melalui online. Jadi silahkan, dengan online ini mudah sekali Bapak-Ibu. Jadi TikTok uh, bukan hanya sekedar uh, mainan, begitu, atau misalnya YouTube bukan hanya sekedar uh, untuk konten-konten yang tidak perlu, tapi ternyata kita bisa tuh. Anak kita uh, atau siapa bisa jadi konten, atau kita lagi masa ya cukup dibuat konten aja uh, terus uh, dikasih caption aja kalau mau pesan boleh nih, gitu. nah, itu biasanya ada aja tuh jadi awalnya iseng-iseng tapi ternyata juga banyak bisnis perawal dari iseng-iseng gitu tapi uh, sambil sambil jalan sambil dibangun uh, sehingga uh, rapi gitu ya ada izin uh, usahanya ada PRT-nya atau halal dan yang lain, lain itu sih jadi tingkatkan uh, penghasilan Uh, itu kuncinya, dan uh, yang 1-6 itu pendukung. Gitu sih. Itu saja Pak Yusuf. Baik, terima kasih uh, Pak Adawa Yudi untuk sesi berbagi kita pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat dan tentunya memberikan, menambah pengetahuan kita tentang bagaimana kita bisa lebih lebih tough, lebih, uh, lebih bisa bertahan di masa sulit seperti ini yes. dengan mengatur keuangan. Tapi tentunya tadi, sebenarnya bukan fokus dengan masalahnya, tapi lebih fokus dan memprioritaskan hal-hal apa yang bisa kita lakukan dan itu bisa menghasilkan uh, pendapatan yang jauh lebih besar lagi ya Justru semoga ini menjadi peluang buat kita semuanya begitu terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini sekali lagi untuk sahabat semua ada teman-teman ya ada uh, Ibu ER Herawati, kemudian juga ada Bu Indi dan lain-lainnya dan tentunya juga untuk sponsor kita di acara Web Festival Webinar Cahaya Keluargaku 2020 ada Anur Institute, kemudian ada Stephen Genetic Intelligence, kemudian ada Logos Village, tentunya Lampabet Fun Active Learning Tools dan uh, Nutri Club dan Easy Homeschooling. atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada teman-teman uh, di uh, berikan kepada kita siang hari ini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi, dan ikuti terus acara festival webinar ini, karena masih banyak sesi-sesi yang lain dan materi-materi yang sangat menarik sekali lagi. Intinya adalah tetap bertumbuh. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya.